Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Diawali dengan kabar terbaru malam hari ini Papa Bilar, ya tentunya sedang bersama Rudi Salim Dan pastinya ada kabar baik yang kita dapatkan Karena Leslar Entertainment akan meluncurkan vlog-vlog terbarunya persahabat, ya Karena konten-konten terbaru ini masih disimpan dulu persahabat ya Secepatnya bakal di up bulan ini juga Bakal launching untuk vlog-vlog terbaru Leslar Entertainment Makin semangat warga konohani untuk mendukung karya-karya Leslar Apalagi persahabat ya tentunya idol kesengan kita Berkolaborasi langsung dengan Rudy Salim Yang luar biasa Mudah-mudahan makin sukses Makin berkembang untuk Leslar Entertainment kita dukung yang terbaik Buat itulah kesayangan kita Mudah-mudahan LS semakin Tentunya bangkit dengan semangat Dan wajah yang baru pastinya Masya Allah Kita simak juga bersahabat ya Di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Vina ada skor HMD mengatakan "Deng deng deng deng ditunggu. Wow, ditunggu banget nih ya untuk konten Leslar Entertainment." Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Ning1933, "Bismillah dilancarkan sukses jaya amin ya Allah." Begitu banyak doa baik nih persahabat diberikan dari orang-orang baik juga yang tulus mensupport dan tentunya mendukung Leslar Family. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita mendapatkan informasi nih untuk teaser pertama lagu Insan Biasa ternyata trending 3, ini tentunya persahabat ya di bagian musik di YouTube musik persahabat ini trending 3, luar biasa mudah-mudahan persahabat single terbarunya Leslie kejuara bisa trending tahan tiannya henti doa terbaik yang tentunya kita panjatkan yang selalu kita tentunya ucapkan. Mudah-mudahan doa baik dari kita semuanya diijabah dan dikabulkan Single barunya Lesti dengan judul Insan biasa akan trending, akan booming di mana Masya Allah Selanjutnya persahabat, disimak juga Cidukan momen tadi sore membuat warga Konoh pasti happy banget Ketika melihat abang L makin gede, makin pinter, makin gemes Apalagi di momen ini saat baby L naik motor ini sambil joget nih persahabat Lucunya Abang L Ini selalu membuat warga Konoha Pastinya bahagia sekali Kita lihat persahabat ada tanggapan Dari Desi Lucia Lihat Abang Nick Motor inget bunda pas live Tiktok nyanyi yang RX King pakai helm katanya tuh Ada juga tanggapan dari Yuliani.Yuli19 Masya Allah si ganteng Yang makin pinter, makin lucu Dan gemesin dan yang selalu Bikin kita selalu kangen Masya Allah Memang betul sekali ya, BBL Setiap hari memang selalu bikin kita rindu Selalu bikin kita kangen Masya Allah, anak pinter Kesayangan tentunya Warga Konoha Kemudian juga persahabat berikutnya Disimak cedukan tadi sore juga nih Bunda Lesti Kejora Ini sedang kerja di rumah Persahabatnya hari ini Masya Allah doakan yang terbaik juga Apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti Selalu dimudahkan Selalu dilancarkan Hanya doa terbaik Yang selalu kita berikan untuk Lesti Kejora Masya Allah, Allah Makin dilancarkan persahabat rezekinya Kita makin bangga sekali Dan pasti makin kagum Dengan sosok Lesti Kejora Maupun Rizki Bilar dan untuk berikutnya, juga persahabat, kita lihat di judukan Bunda Kejora yang tentunya makin cantik sekali. Masya Allah, Bunda senyumnya pun membuat kita adem dan bahagia. Melihat idola kesayangan kita tersenyum bahagia, tentunya kita juga persahabat, ikut merasakan kebahagiaan itu luar biasa chemistry dari fans dan idola memang luar biasa banget persahabat. mudah-mudahan kita juga selalu sehat bahagia dan makin kompak serta makin solid, untuk selalu mensupport dan mendukung yang terbaik apapun itu, buat Lesti Bilar dan BBL